Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya kalian bahagia banget ya melihat live Instagramnya Papa Bilar bersama Connie di. Untuk siapa yang sudah menyaksikan live-nya Papa B, kalian pasti happy banget ya karena Papa Bilar selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya Apalagi momen saat pas nyanyi persahabat ya Masya Allah Papa Bilar nyanyi Sayangnya suaranya kecil ya Jadinya kurang kedengeran Tapi kita dapat merasakan Dari ekspresi Papa Bilar yang begitu menghayati persahabat Wow, ini sih kebahagiaan banget untuk warga Konoha. Mudah-mudahan sehat selalu untuk idola kesayangan Semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran apapun yang dilakukan Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anaskelis Lalovers Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Papa Bik nyanyi, sayangnya suaranya kecil, jadinya kurang kedengeran, katanya tuh ya Ada juga tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram UM e Anus Kordian 45 mengatakan baru nonton live-nya ketinggalan Aduh, pasti kalian persahabat ya Rugi banget yang gak nonton live-nya Papa Bilar Karena seru banget Semoga diberikan kesuksesan terus untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat disimak juga Rame banget ya di rumah idola kesayangan kita malam hari ini Persahabat ya postingan Papa Bilar terbaru Suasana di rumah Leslar malam hari ini tuh, seru banget tuh, rame banget ya, tamu yang datang Doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan bahagia untuk warga Konoha Berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat setiap jam yang lalu, Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Leslie Kejoran yang di laman akun Instagram pribadinya Tentu memposting foto cute baby L. IG nya Bunda Lesti, persahabatnya di tag juga oleh Bapak Bilar. Dan ada sebuah kalimat di situ: "Mr. junior, katanya itu Muhammad Rizky Bilar junior, abang L Hingga banyak tanggapan komentar yang diberikan, De Fitri ikut menanggapi. Ah, wah, Fitri gemes banget sama abang Fatih ya, katanya tuh. Masya Allah, kita lihat juga persahabatnya ke komentar berikutnya." Dari akun Instagram Renzi Lezuarni mengatakan Mirip Renzi banget, aduh cute banget sih persahabat ya Mirip Kak Zenzi katanya tuh Anda juga persahabat ya tanggapan komentar Dari Kak Wanda Hara ikut menanggapi Abang kata Kak Wanda Hara tuh Saking gemesnya ya Dan kita lihat juga persahabat ya dari Siti Liza Ikut menanggapi lucunya Masya Allah wow, Banyak yang gemes banyak yang sayang kepada Abang L Kita lihat juga persahabatnya dari DA4 Aulia Ikut juga berkomentar gemes Kata tuh d 4 Aulia Dan ada salsa Interjoy juga mengatakan Expecto Patronu Luar biasa untuk Abang L Pokoknya Bangga dan selalu bahagia Dan kita lihat juga Persahabatnya ke kabar selanjutnya bawa spesial Bunda Lesti, jalan-jalan sore bareng Abang Fatih. Ini sih seru banget ya, sore-sore jalan-jalan bareng sama Bunda. Masya Allah, Abang El begitu menikmati. Luar biasa banget ya, pokoknya bangga sekali punya idola yang sangat humble. Yang selalu membuat kita semakin bahagia. Kemudian persahabat disimak juga kabar dari Langit Music. Alhamdulillah lagu Lentera Lesti. Masuk di urutan ke 21 Dalam top langit musik dangdut 50 di bulan Juni persahabat ya. Alhamdulillah Mentera masih masuk Di urutan 21 Support Dukung dan streaming Terus lagu-lagu idola kesayangan kita Kemudian juga Persahabat disimak Perhatikan, akun Instagram Lesti Kejora ternyata langsung ganti foto profil Abang El. Wow, foto profilnya persahabat ya, Abang Fatih. Tuh, foto profil akun Instagramnya Bunda Lesti. Masya Allah, langsung diganti ya dengan foto Abang El yang sangat lucu dan menggemaskan. Selanjutnya persahabat disimak juga Ada kabar baik yang kita dapatkan Mengenai single terbarunya Lesti Alhamdulillah tembus Di angka 8 juta viewers Kita bangga Bahagia Alhamdulillah tembus juga Di angka 8 juta viewers Semoga sebelum Ultahnya Bunda Lesti bisa tembus Di angka 10 juta viewers Tetap semangat streaming Congratulations untuk Single terbarunya Bunda Lesti, mudah-mudahan karya-karya terbaiknya selalu diminati oleh banyak orang. Kita juga masih menunggu kabar baik, kabar gembira, dan cirukan vitamin terbaru malam hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslor tentunya. Ini dulu informasi, di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.